try a you a you wah bapak -bapak, tapi bapak-bapak Ya, gua 20 tahun namanya masih muda <laughs> oke okay. Yo, dza apa kabar semuanya. Kali ini mbro cama menganalisis gameplay dari leaderboard nomor 1 di COD Indonesia mbro si KGZZ ni mbro. Oke okay, poinnya dia udah dua 20, ya dan Ocha masih Grandmaster 3 di sini ya. Tapi kalau ditegut Ma Bro, Ocha tuh ngerjain Jokey juga, juga Ma bro. Udah, waktu itu Omplayering dua puluh kalau nggak salah ya. Sekarang dia turun ya soalnya udah nggak dikerjain lagi. Nah ini Ma Bro, Golf God ya. Sampai poin lima belas berarti kalau di total total, seharusnya sudah mendekati top satu leaderboard lo ya. Ah, tapi lupakan lupakan Ma Bro. Jadi untuk kalian yang pengen joki langsung aja follow Instagram kita joki titikin oke. Okay? Yuk kita lihat sih di sini Bro profilnya. Wah sudah 19 ke Legendary Ya season 1 mabru ya Berarti season, season ini ada border S1 juga Seperti ya oca Kita lihat ke collection ya Wih skinnya banyak kali bro, wah mantap banget ini ma bro aku nih Sultan ma dan seperti yang kalian tahu ma bro atau kalian nggak tahu ya kan KG ini sebelumnya itu DG Esport ma bro kalian tahu lah DG Esport ya kan mereka ganti nama berubah menjadi KG dan yuk langsung aja ma bro untuk kalian yang penasaran sama gameplay leaderboard nomor satu ini ma bro dan sekaligus juga pro player yang sudah beberapa kali menjuarai Mi Manager Series Indonesia kalian pasti penasaran banget kan gameplaynya ma Aduh, yuk yuk, let's go! Kita langsung gas aja, iya, Ma Bro. Oceo udah di dalam game. Wow, sudah mulai ya, kah? <laughs> Zuzu dapat match yang udah jalan, match yang Ma Bro. Ya, dia start dari ya, udah menang 2-0. Ini 2-1. Aduh, Oce sering begini nih, Ma Bro. Kita dapat match yang sudah jalan mesh ya sayang sekali men ini kurang lama kalau begini ya mana ZZ -nya? mana nah dia pakai cari mythic bro seperti kadal ya warna hijau bro eh kadal berubah-ubah warnanya oke okay, yuk let's go pakai locus dia mabruk seperti yang kalian tahu uh, ZZ ini player support sniper ya cuman terakhir di turnamen-turnamen ma bro dia all roll dan dia mati sekarang it's okay Aduh, timingnya menang lagi mah bro. Udah 3-1 ya, bentar banget ini sih. Mana? Kita putar-putar-putar-putar. Nah, di sini dia mah bro. Kita lihat rotasi kalau main stand off. Tero kemana? Wah, naik sini ya. Jadi kalau kalian misalnya ketemu Zeze nanti, kalian ke sini. Ya, kalian harus tahu spotnya dia di mana, oke? Okay? Nah, tuh, nol nah, ke patung ya. Tonton, kita tonton nih man. Alright. Tuh oh, aduh SKS ngeri banget bro sumpah deh Ngeganggu banget tuh SKS Pencah benci juga sama clear SKS tuh takut tutang tunggu ya kan Nice dapet 1 Man Mantap sekali Udah habis musuhnya asem Dibilang, oh kuning, langsung cepet sekali tuh sih Kenapa pakai locus, kenapa nggak di LQ? Mungkin locus lebih bagus ya. ya ocahal ya pas turnamen Cina yang OC ikutin kemarin, Nah bro, locus banyak sekali dipakai sih. Apalagi di WC-nya tuh. Locus banyak dipakai. Ya. Oke, ke nenek. Oke. sini spot kedua ZZ maaf bro ya. Ayo biasanya turnamen sama kayak gini juga nih mah bro. Jadi kalian mau cari posisinya Zizi. Sih, sih. Berarti kalau nggak nenek di tempat tadi tuh. itu oc sebutnya RBT yang pertama tadi. Dibokong tuh si Zizi. Oke lah. Degati lagi. Ini ubah-ubah lagi loh. Nah, oke okay, dia menggunakan spot pertamanya ya dia. Pickan sniper aja gini aja sih sebenarnya mah bro. Ya. yang dia pakai konku sama bom ya itu penting banget konku misalnya buat first pick ya sniper itu penting banget bisa jadi nanti kalau steam shot dibolehin di turnamen pakai steam shot mah bro first pick ya lari ya kan udah kayak racer langsung dijedor biar tuh temen kita satu Di patung ada satu nih, Ocea mendengarkan step-nya. Depannya ada, depan BW. Alright. Kanan lu ada, Ji. Belakang lu juga ada, Ji. Oh, nice, tepat sekali ya. Kiciannya. Ah, sayang sekali. Itu orang kok tiba-tiba nonggol, Ocea nggak tahu tuh ya. Ocea nggak tahu tiba-tiba tuh ada. Oke, terus dikerannya ke BW nih. Nah, ini kalau gini bisa enak banget kalau pakai stream chat Bro. Nah. Wih, Oi, hati-hati tuh ngopi di gunung. Ya. Mantap. Aduh. Gila, orang lagi nge -perun. tadi, aja gak liat loh. Di atas sini ya. Ah, nice banget, Bro. Gila, langsung mengamuk ya. Dili Detik-detik terakhir, cuman teman kurang puas nih. Kita harus main sekali lagi, kali Hai mantap, 4 lele sih ya. Mantap sih, oke. Mau sekarang main harpo ini, mau bro ya. Kita lihat mau bro. Oke, di sini dia aja, Kek, Yang mau caleg, mau bro di akunnya ini. Dia top global juga ya, ternyata uh, krik ini. Mantap, top leader board. oke. Kek, krek, musuhnya ini keras. Pak, ini ketemu tim sendiri nih, ketemu tim dia sendiri mah Bro ya. Ah, ampun. <laughs> ini yang streamer mod. Oke, lihat dulu. Ini. yang streamer mod ini. LD sama 8 ini yang biru benderanya. Itu timnya juga mah dari KG ya. Kalau masalah salah si sama si Jordi ya, kalau salah zena apa frans satunya ya. Pokoknya salah satu itu si Jordi malah. Oke, sudah pindah spawn nih mah, Bro. Kita lihat di sini. Kritisnya. mantap ya. Kenapa dia pakai red dot set mah, Bro? Oce bingung nih. Oke, ini spot ZZ nih, Kalian lihat ya. Kalau misalnya main di net. -net. Nanti ini namanya nih di belakang-belakang. Padahal dia juga ya player support kan harus dibantu nah, ini. Tunggu dulu. Oh, nice. Wah, oh, enak banget kalau udah jaga di situ ya. Kontrolnya paling gimang Kita lihat. Hmm. Skor sync yang dipakai ZZ ini buat uh, rankt Ya, kalau buat rankt. Soalnya kalau turnamen beda ngampenya nih. Dia pakai UFV, counter UMP sama rankt UFV. Saya juga udah tersebut, Bro. Eh, yuk. Mau saja. Gua benar Bro. Mantap bro itu gak kedengeran step ya? Nah, kita liat anheal mantap. Ultinya pakai anheal ya Dan lethal taktikalnya masih sama nih ZZ pakai conku Ini conku kan? Bener kan? Conku sama bom Iya Ultinya bukan salahnya, mantap Wih wih gue gak ngeliat itu Ah POV spektat sama main itu emang agak beda sih Kalian masih bingung kan? kenapa sih, ZZ pake reboot set malam menurut ceng rasanya juga sih pakai Red Dot set tuh enak lah bro. Pas ucapaya krik six yang nggak mitik ya, yang biasa. Nah, karena uca main pakai akun lain mah bro, krik sixnya itu nggak ada mitiknya. Jadi mau nggak mau pakai yang Red Dot set memang enak sih. Agak lebih jitu. Tapi uca belum menemukan perbedaan perbandingan enakan Red Dot Sight atau Iron Sight. Apakah Red Dot Sight itu lebih Dewa. Kalian tuh harus tahu nih spawn spotnya ma Bro. Ya, Kalau misalnya di hardpoint ini spotnya tuh kuburan. Kalau gak kuburan tuh yang depan apa sih namanya? Yang dekat konektor itu lah. Nah di sini nih spotnya cici. Atau enggak di tempat terror base? Oh oke. Okay. nice good job ada ukur, ada ulti bahaya-bahaya yang dilihat ya lihat ya. oke nice mantap mantep mabro ini mode-mode nungguin gini memang bagus sih harus kalian pelajari ya kan Saya menang ini cepet kali game wew saya menang bro. Ya, membantai timnya sendiri ini ada orang di sini ya. Wait. See. Udah menang Go kill mabrur. Nice nice. Ya mabrur, sekarang lanjut lagi mabrur ya di SND mabrur. Wah, MPM turnamen lagi nih mabrur ya. Sambil makan juga nih mabrur BTW sorry banget ya. Oke, okay. biar lebih asik aja ya. Kita lihat first pick-nya ke mana nih? Sis ya. Oke okay, di hotel pasti di kolam sih ya sniper sniper memang ditubatkan di kolam kebanyakan dan oke okay, itu dia first blood nah, Langsung first blood saja bung hmm, pasti ada lagi sih ah itu di set tuh bisa tuh slebeu ya hmm berarti mana di kolam tuh si mau buru hmm, tungguin aja tungguin hmm, aku tahu musuhnya ya wee wee wee wee cepat kali sih udah maksudnya teman kita, ini teman kita lagi kayak OC emang mah. temen-temen aja juga jago juga beratnya. mantap lah bro. Hmm. Gawang sniper nih. Wah kalah dong. Aduh, hit marka itu. Kalau nggak scope nya belum penuh full. Ini temannya juga pakai lokus sama bro. Apakah lokus meta? Lebih meta dari DQ? Menurut kalian gimana, ma bro? Banyak sekali yang pakai lokus ya. Pake kalian tuh uh, kiblatnya ke pro player kalau misalnya di CODM ini ya. Ya, tapi kalau misalnya selesai salat kiblat ya, tabah. <teman> Lihat deh, di LQ masih enak sih sebenarnya Langsung saja, round kedua. Ketiga sekarang sih harusnya. Hmm. Gak ada yang berani nge-pick. dibokong di ya. Kenapa si Z ke kolam terus ya? Kenapa nggak mengikuti bersama temen lainnya? Apakah dia seorang flanker mah bro di SND ini? bisa jadi ya oke maubro sekarang chainsaw maubro kita lihat ya di CT ini ZZ jaga mana oke okay. timnya kayaknya udah kenal nih timnya kayaknya udah kenal deh aduh cepet sekali bro teman-teman mantap, mantap. oke okay. aduh langsung dibantai cepet kali nih sama teman-temannya juga oke okay. lagi musuhnya cari mencari nah, pancing pancing saja J ya tembak sana sini ya, biar keluar ya kan bisa kalau udah deket kan, ke pancing tuh aneh ya? kok gak ada gitu loh ngilang loh cari musuhnya lama, lama kali mah Bro ya nggak ketemu temu. Siapa ya, kaya yang akan ketemu di luar? Ya? Wuh! <tuh> <tuh> Ngompat di situ Ih matanya jeli banget loh ya Player sniper tuh matanya jeli-jeli mah bro Kalian harus jati ya Oke okay. Langsung ambil else aja bung Ini bahaya sih di sini, spot di sini nih di antara dibunuh atau membunuh ya kan Oh, gila. langsung aja lempar konkunya. Ah gila, langsung rata juga teman ya. Oke okay di atas di sini ngendok ya ya spot gendok nih kalau udah last man setting wah cepat sekali men ya langsung open scope jedor mati wah ya, bro kayaknya nih seganobi di last round ya karena ya timnya juga jago-jago kayaknya aja kenal nih wah bro ya si Ben ini kenal nih Ini teman aja nih masih si juga kill lagi kecil wah aduh hilang lagi harus kan kita ngeliatin bro sekarang dia lagi duel nih Oke, okay. ZZ ngambil L lagi sepertinya. Kayaknya e itu trickster be. Ya, kalian tau trickster kan? Streamer mode nya Yuk yep. Kalah satu round lagi mah bro Let's yeah. see bro Akan ke langsung menang nih di round ini mah bro Oke okay. Ke B nih sekarang nih ZZ nih 2 nih Oke okay. dia mau ngambil first pick ya mah bro Wah, langsung pakai okay. Swiss blade Oke Nah.. dia mau keluar nih switchblade ini mah, bro Seperti yang kalian tahu kan? Wow.. langsung dong Seperti yang kalian tahu atau kalian nggak tahu, oh, coba kasih tahu makanya Si ZZ -si -si -si juga suka pakai senjata-senjata racer mah, bro Karena dia bisa jadi all role juga lah di timnya What? Kebocong mah, bro Oh my god akan kak kalah sama musuhnya ya? Ya kita nggak tahu sih. Ini musuhnya jago mah bro. Ya XG ini uh, salah satu preman rengket yang lumayan lah menurut saya ya, di Indo preman rengket ya. Oke Persibkan sekali langsung saja mah bro ke garis B. Bro tuh tuh tuh, lu ze, lu lu bahaya banget loh ke. Mantap sekali ma ini. ini, akan menjadi yang epic ya. Oke, okay, rata-rata tiga saja, empat bro. Oh my god. Oh. Langsung saja ma bro. <laughs> Dilibas ya. L kalau udah akhir-akhir nih empat sama ya kan. Ini udah tiga detik tuh harus serius gitu. Whatever it takes man, assemble ya kan. Aduh man man. Mantap, mantap, mantap, mantap, eh, ya. keke, okay, okay. baguslah, Ma Bro. Yep, Oke, okay, Ma Bro, menurut kalian gimana ya? Kan gameplaynya Ma Bro, sebelumnya kalau coba udah pernah analisis gameplaynya si Dika, Clover ya, itu timnya sendiri juga sih, dari kayak juga. Selanjutnya ini leader, nomor nomor satu si Zez. Ya, selanjutnya analisis siapa, Ma Bro? Analisis Ocha Dezet, eh, ya? kalian nih, ya, tiap hari. Kalian sudah bisa menganalisis ya Bahkan Mabro Oca tuh udah tahu gitu Rotasi aja kemana Suka lewat mana ya kan Bro pasti tahu. Oke okay, ini mungkin menjadi ilmu buat kalian gitu Yang ingin terjun ke pro scene Ke e-sport ya Kalian bisa contohin lah Para player-player ini ya Bro ya Kalian bisa nonton Ocha juga Dan subscribe aktifin loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha Ya kan itu Itu penting sekali itu salah satu yang penting banget untuk kalian yang ingin menjadi pros juga. Karena Ocha juga akan update perkembangan meta, seputar dari pro player ya kan, dan lain-lain mah bro. Pokoknya oh, makasih ZZ yang sudah menyempatkan waktunya untuk Ocha Specter, ya kan. Dan untuk kalian yang pengen nontonin gameplaynya mah bro, langsung aja follow TikToknya mah bro. Ocha tulis di sini. Kalian searchingnya di tiktok @KGZZ. Nah itu langsung. Jadi, yep, makasih banget, mabru Bro, udah menonton. See you in the next video. Dadah, yaudah, dadah semuanya. See you next.